Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yayan Sopian saya dari kelas 12 CPS1 di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permintaan permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli dalam kurun waktu tertentu nah permintaan di disini sering muncul di dalam pasar ataupun dimanapun tempat si pembeli dan penjual itu bertemu nah permintaan ada dua macam. Yang pertama permintaan efektif dan permintaan absolut Permintaan efektif adalah permintaan barang dan jasa yang disertai dengan daya beli Nah, apa sih yang disertai dengan daya beli itu? Nah, jadi gini Permintaan yang disertai dengan daya beli itu contohnya Udin ingin sepeda baru Nah, dia punya uang untuk membelinya dan dia mampu Nah, itu yang disebut dengan permintaan dengan daya beli yang kedua, ada permintaan absolut. Permintaan absolut ini sebaliknya dengan permintaan efektif. Yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yaitu, misalkan si Udin ingin mempunyai sepeda baru dan dia tidak punya uang. Maka dia tidak mampu untuk membelinya. Nah, seperti itu berkebalikannya, teman-teman. Jadi, tidak disertai dengan daya beli, tetapi dia masih Menginginkan tetapi belum bisa memenuhinya, hukum permintaan di sini e, mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah permintaannya. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin tinggi jumlah permintaannya. Nah, jadi, kesimpulannya yaitu jika harganya mahal, maka permintaannya pun akan... Menurun atau sedikit, sebaliknya jika harganya murah, maka permintaannya akan banyak, akan melonjak tinggi. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada empat faktor, teman-teman. Yang pertama, ada pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk di sini yaitu pendapatan di suatu daerah, bila mana pendapatannya itu tinggi atau... Rata-rata maka permintaannya pun akan tinggi Sebaliknya jika pendapatan yang didapatkan oleh suatu masyarakat di sekitar situ atau di daerah tersebut Misalkan rendah atau tidak mempunyai pendapatan sama sekali Maka permintaannya pun akan turun Kurang lebih seperti itu Yang kedua ada selera masyarakat Selera masyarakat di sini yaitu Selera misalkan saya ambil contoh selera terhadap cabai Masyarakat Indonesia yang sangat berselera terhadap pedas Pasti akan membutuhkan banyak cabai Sehingga permintaan terhadap cabai akan melonjak naik Tetapi jika orang yang tidak mempunyai selera terhadap cabai Cabai akan harganya naik ataupun turun Tidak akan terjadi permintaan terhadap barang tersebut Nah, yang ketiga teman-teman Yaitu ada jumlah penduduk Jumlah penduduk di sini yaitu juga sangat berpengaruh terhadap permintaan. Karena apa? Karena jumlah penduduk di suatu daerah menunjukkan kuantitas jumlah barang yang akan diminta oleh si pembeli-pembeli tersebut terhadap si pedagang. Nah, jika misalkan penduduk daerah Medalsari ada 5.000 masyarakat atau 5.000 orang, maka jumlah permintaannya pun akan tinggi. Dan sebaliknya jika warga di desa tersebut itu hanya sampai 500 orang atau 200 orang Maka permintaannya pun akan rendah nah, Yang terakhir ada perkiraan mengenai masa depan Nah perkiraan mengenai masa depan ini juga berpengaruh terhadap permintaan Permintaan terhadap masa depan ini yaitu eh, kurang lebih seperti mengira-ngira atau menebak, Bisa jadi meramal pada tahun yang akan datang itu, misalkan harga BBM itu akan naik atau turun, atau bisa juga seimbang. Karena kenapa ini sangat berpengaruh? Karena akan berpengaruhnya itu terhadap dengan keadaan sekarang, yang pemerintah akan menimbang-nimbang harga BBM tersebut untuk masa depan. Bila mana harga BBM tersebut akan naik, pemerintah akan Berjaga-jaga dari sekarang supaya permintaan BBM tersebut akan seimbang dengan harga Sehingga masyarakat tidak perlu resah akan permintaan dan harga